Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini kita mancing di Danau Tunggulis, Oke, okay. di layar depan kelihatan dua orang berjarak karena lagi PSBB. Ya, biarpun mancing, tapi tetap jaga jarak. Oke, okay, itu lihat tuh orang ya di sini. Pokoknya ikan gabus ada juga kan nila, nila sama kan sepat ya? Hmm. Tapi cuacanya mendung juga ini, kayak mau hujan gitu. Kayak di sini sana tuh ada dua orang juga. Tuh di seberang ada orang jaring. Oke. Okay kita geser ke kanan oh nampak satu orang lagi itu oke kita lihat nih ikannya pada pada naik ke atas tuh, tuh di seberang juga banyak banget tuh yang mancing ya mantap deh semua ikannya jarang yang makan <laughs> oke dilanjut mancing lagi guys tuh ikannya pada ngelobet ngelobet itu naik ke atas oh di seberang juga banyak yang mancing Oke, okay guys, lanjut mancing ya. Jangan lupa di-subscribe, share, and comment. Terima kasih.